Ini apa? Markusa nah, Ya, tadi ya. manggis nah, Itu manggis ya? Nah, Lu <laughs> makan masakannya Lesti gimana rasanya? enak banget Semuanya? Semua enak? Enak banget, semuanya Tapi aku paling suka keluar banado sama... Udang Ini ya pasti Ini suka nggak? Coba Para sahabat Leslar berdatangan, menjenguk Lesti yang masih terbaring di rumah sakit, nampak kebahagiaan dan senyum sumringah dari Rizky Bilar. Kondisi Lesti makin membaik, ya. Semalam pun Torik telah menjenguk Lesti dan membagikan momen di mana abang gembul kita, Abang El tertidur pulas dan ia pun main menghibur Lesti ya. Menghibur Lesti, mereka main ludo bareng-bareng di rumah sakit. Terlihat kekompakan, kebersamaan serta ya Doa dari Torik untuk Kesembuhan Lesti yang masih Terbaring oh.